Halo guys, bertemu lagi bersama channel saya Ilham Channel BTG. Kali ini saya akan mencoba penyurut pasir yang baru dibikin Ini guys, ini baru saya bikin ini Ini ukuran 2 dim setengah Ini lubangnya 2 dim setengah Kalau dalamannya ini Kurang lebih 1 dim setengah nih guys hmm. nah ini guys ini dua lima setengah nih ini pipa baik pengantarnya guys kali ini saya akan mencoba kekuatan alat penyedot pasir yang baru dibikin tipe T ini oke okay, guys belum lanjut ke videonya jangan lupa guys di like di subscribe juga ditekan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya oke okay, guys kita pasang dulu guys inilah guys lokasi saya guys nih saya akan coba nih alat penyapu pasir nih Kita ya, sedot pasirnya Biar kalian tahu kekuatannya guys Ini cara memasangnya seperti ini guys hmm. Ini untuk semprotnya Monitornya guys Kalau kalian mau pesan guys Kalian saya cuma jual ini aja guys Kalau ini beda lagi guys Ini untuk monitor semprotnya hmm. Ini guys ini untuk air pengantarnya Masukkan ke sini hmm, Seperti ini guys Kalau saya guys Kalau untuk sedot pasir Kalau kasih darat Saya seperti ini guys Ininya lubangnya ke bawah tanah guys Biar sedotannya Gampang, kuat hmm kalau begini susah hmm, kalau bagian darat kalau untuk bagian lokasi dalam seperti disedot bagian dalam baru ini ke atas kalau bagian darat hmm, tinggal. seperti ini guys di bawah nih biar kuat isapannya tapi sih tergantung kalian maunya gimana kita masukkan dulu hmm. Udah guys Ini dia sudah masuk Tinggal diikat hmm. Ini Selang buangnya Selang tiga dim Saya pakai ikatnya menggunakan bekas karet ban motor atau mobil dipotong-potong airnya sangat jauh guys ini airnya kurang lebih dari 70 meteran guys. Nih, ini pakai sarung 4 Tingginya guys, airnya sangat dalam. Tuh kalian lihat tuh airnya. Masih kuat dia. Nah, ini guys mesinnya. Kalian lihat itu airnya. Tuh. Sangat tinggi. Ini ketinggian airnya kurang lebih 8 meter atau gas Sampai dasar sampai atas Ini kemarin guys ini satu hari guys. Ini cara kerja ya. penjernih pasir. Cepet teh. Kalian itu kan. Begitu kuat airnya. Nih. Ini proses pendalaman ini. Ini pasir yang saya sedot. Ini gasnya masih banyak, guys. Gas mesinnya belum berlalu besar. Tuh airnya kalian lihat tuh pada kering beginilah kalau baru mulai proses pendalamannya hmm. nah, ini posisinya di bawah guys misapnya ini, ini cepete guys yang baru saya bikin hmm. kalian lihat itu air monitornya Hmm. ini enggak, itu, itu dia sedikit pasir itu, pastinya hmm. pada pengeringan airnya tuh kuat kan, kuat sapnya tuh. lihat itu bagi kalian yang mau pesen, ada nomor WA saya di deskripsinya. Kalian mau ya Tinggal kalian semprot bagian bawah ini Ini khusus Bagian darat nih guys Kalau pengolahan bagian lokasi dalam Itu beda lagi guys hmm. Nah itu guys Itu dapet guys Waduh guys Hari sudah mau hujan nih tuh kan kalian lihat tuh pada kering hmm. hmm. oke okay, guys gimana guys udah paham gak inilah guys kuat nih guys hisapannya cuman menggunakan mesin kalau kami bilangnya mesin robin atau mesin alkon ukuran 7-7 PK nggak perlu pakai mesin besar guys hmm. ucapannya udah begitu kenceng ini kuat ini kalau dia kering airnya akan lihat itu nah hmm. oh, itu guys itu dia berbunyi-bunyi guys tuh ini, ini lah guys, karena banyak bertanya ini saya praktekkan kalau penyelit pasir saya baru saya bikin ini ukuran ini ukuran dua dim setengah guys tapi pembuangannya dua dim ini ukuran dua dim setengah tipe T ini guys beginilah guys kalau tipe T Oke okay guys, jangan lupa ya guys, di like, di topred, juga ditekan loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Itu guys, tuh, tuh pasirnya pada kesedot itu. Hmm. Oh itu guys, tajam sekali ini air monitornya. Ini hmm. pasir guys, ini pasir bekas tambang besar nih hmm. oke okay guys gimana guys, sudah paham gak? kalau enggak salah nih dua per tiga guys ukur lubang monitornya nah ini guys tapi kalau kalian mau pesen ini sama ini bisa guys saya hanya berdual yang ini bisa juga mau set sama yang ini ya jadi kalian kalau kurang jelas mau tanya-tanya silakan. Komen di kolom komentar, Ntar bakal saya jawab pertanyaan kalian. Hmm. Ingat guys, kalau airnya dalam, kalian lihat itu di lubangnya biasanya ada penyumbatan hmm, batu, batu kecil, pasir, masalah hmm, sampah seperti kayu-kayu seperti kayu ini. Jadi kalau bisa kalian buang ini kayu ini, mana dia? Okay. mari udah hujan nih guys pada gelap sampai di sini dulu ya persimpangan kita uh...